Sampai sekali teman-teman kita bermain kan ya ini kayak selam lagi teman-teman ini mungkin sekali ke aku, teman aku teman-teman kalian mau coba di rumah silahkan tapi nanti dimarahin sama mama aku juga ini main ini dimarahin teman-teman karena lepot banget sekali teman-teman Seru sekali, teman-teman! Kita mau buatnya dengan wow. sangat baik, pakai air tepat.